Halo guys selamat siang uh, bersama saya dengan channel YouTube saya di sini Doni Putra. Hari ini saya akan memberikan tips untuk -tip anda. Sebelumnya anda boleh like and subscribe di akun YouTube saya Doni Putra. Uh, jadi di, di siang ini saya akan memberikan tips tentang cara semangat bangun pagi di pagi hari. Yang pertama kita ucapkan adalah bersyukur. Yang kedua yaitu uh, kita harus Ya, biar semangat, kita harus memutar musik yang kencang biar ada energi uh, juga. Di sini juga kita harus uh, menggerakkan badan dengan musik yang lebih kita sukai. Kalau bisa, musiknya seperti beat, musik yang kencang, keras, dan memberikan semangat buat kita. Uh, jadi, di sini saya hanya memberikan tips sedikit buat Anda. Sebelumnya, Anda bisa. Uh, share atau like atau subscribe di akun Instagram saya, Underscore Doni Putra 1105, juga di Twitter saya, di Underscore Doni Put 911822. Jadi, sini Anda boleh melihat di akun channel saya, uh, silakan di subscribe. Terima kasih, bye-bye.